Dolar Australia (USD) bullish waspadai karena sedang tertahan. Bias harian pergerakan dolar Australia (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71402 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71065. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212